Bang Adit, Bang Adit, huh? gawat bang. Tenang, tenang. Tarik nafas, buang. Apanya yang dibuang bang? Buang hajat. Ya buang nafas lah. Oh, ngomong-ngomong, kenapa lu lari-lari? Apanya yang gawat tadi? Oh iya, gawat bang. Si Denis tuh. What? Lah, si Denis kenapa lagi? Itu bang, si Dennis masuk angin Astaga Masuk angin doang dimasalahin Bukan gitu Halah, gak usah manja deh Tinggal dikerok doang kelar tuh Aduh udah, abang ngomong langsung aja sama si Dennisnya Tuh Adit, tolongin, Dit Adit, tolongin, Dit salah tol Oh si Dennis Iya Kenapa lagi dia Hah, capek dah gue sama dia Baju kebalik aja Dia minta tolong Buka pintu minimarket Minta tolong Terus kuota habis pun Dia minta tolong isiin Tuh anak emang gak bisa ngelakuin apapun sendiri ya Iya tol Gue juga heran Kadang pengen banget gitu gue kasih pelajaran Biar lebih mandiri gitu Abang pengen kasih dia pelajaran gua punya ide nih bang Hah? Gimana, gimana? Sini, sini Wah, ide bagus tuh Adit Nah, tuh orangnya bang Kebetulan banget Adit Tolongin di Oh, ternyata kamu di sini, Dit. Isiin kuota aku dong, Dit. Wat? Eh, Nis, lu mau ikut kita nggak? Huh? Kemana, Dit? Udah, pokoknya lu ikut kita aja deh. Abis ini, gue isiin kuota lu. Ya udah, Dit. Ayo, Dit. Dit Adit Kok aku dipasangin kostum pohon pisang dit Nah ini orangnya nih Ayo bang sikat Gasgen aja bang Langsung aja tinju yang keras Bleh. Dit Itu siapa dit Kok dia senyum-senyum ke aku sih dit Salam dari Binjai, salam dari Dennis, salam dari Binjai, salam dari Dennis. Wah. Aku jalan-jalan. Iya, -jalan. yeah, Dennis, soalnya gua bosen di rumah terus. Tapi, dit, kalau jalan-jalan gini, aku suka lapar, dit. <klihat> ya udah, sekarang sekalian aja kita cari makan, Dennis. Tapi, aku gak ada duit, dit. Iya, oh. ntar gua yang bayarin. Tapi, Dit, aku kalau makan suka satu ember, Dit Hah? Aku gak mau ngerepotin kamu, Dit Berh. Iya, lu tenang aja Mau satu ember, mau satu toren, gua yang tanggung wow. Asik, makasih Adit. Ya, Tapi aku gak bisa makan sembarangan, Dit Aku cuma bisa makan masakan Japanese Dit iya. Kalau aku makan makanan lain Pantat aku suka gatel-gatel, Dit Astaga Pokoknya lu santai aja Makanan apapun gua yang bayar Wah, mantap Terima kasih ya, Adit Kamu emang sahabat sejati aku <laughs> Dit, lihat Dit. Ada badut. What? Tapi kok badutnya jelek banget ya, Dit? Itu bukan badut, Denis. Kurang ajar kau bocah. Aku bukan badut. Aku adalah penjahat super. Namaku adalah Green Goblin. Tapi kok penjahatnya jelek banget ya, Adit? Bocah kurang ajar, dah, gua culik lu, Dennis, Adit. Oi, Om Gobel, kenapa Om culik aku? Huh? Udah, diem aja. Kalau culik aku percuma Om. Orang tua aku gak akan peduli. Gak kayak orang tuanya Adit. Begini oh. sih. Kalau culik aku pasti gak akan ada uang tebusan. Gak kayak Adit. Pasti orang tuanya ngasih duit yang banyak. Wow. diam Mendingan culik Adit aja Om Gobel. Nanti kita bagi dua uang tebusannya. kalau ngomong lagi gue lantakin lu. Nah, akhirnya kita sampai. Huh? Lah, kita ngapain di sini, Om Gobel? Aku takut ketinggian. Kalau lagi takut gini. Aku suka lapar, Om Gobel. Oh. Akan kulempar kau dari gedung ini, bocah beban. Ah, tidak! Tunggu! Wah, wah, wah. Nampaknya ada tamu tidak di ada barut lagi woi gobel ya lepaskan anak itu sekarang juga enak aja langkah dulu mayat Piraun baiklah kalau begitu rasakan nih apaan nih mataku mataku Tina, ah, tolong, aku jatuh. Dennis, Hore aku ketemu lagi sama kamu, Dit. Terima kasih ya, Adit, berkat kamu. Aku jadi selamat, Dit Lah, kau terima kasihnya sama dia. Kan, gua yang selamatin elu. Tapi kan, Adit doain aku biar aku selamat. Iya, enggak, Dit? I iya, yaudahlah. Terserah kalian, jaga diri baik-baik ya, Dadah. Dit Kamu kan traktir aku makan satu ember a Ayo, ayo Lu gimana sih? Udah dikasih kerjaan tapi gak becus Ya maaf bos Soalnya gue diganggu sama si Spiderman. Ya udah, nanti lu coba lagi ya. Yang penting si Dennis. <tuk> Oke okay, bos. Tolu, kamu inget kan besok aku ulang tahun loh. Wah, masa? Selamat ya, Dennis. Kamu bakal ngasih aku hadiah nggak, Tolu? Eh, huh? e -e emang kenapa, Nis? Aku sih gak maksa ya. Berh. Tapi biasanya sahabat aku suka ngasih hadiah. Kalau kamu maunya jadi teman biasa atau jadi sahabat? Bedanya apa? Kalau temen biasa sih, biasanya suka tiba-tiba kena santet Terus rumahnya suka tiba-tiba ada bom Gak tahu siapa yang ngirim Lah, kok bisa gitu? Gak tahu aku juga Kamu maunya jadi sahabat atau temen biasa Tolu? Jadi sahabat dong, Dennis Iyuh. Oke kalau jadi sahabat berarti besok jangan lupa kasih hadiah ya tolu si siap denis tapi biasanya kalau sahabat ngasih hadiahnya yang harganya di atas 1 juta tolu huh? soalnya kalau aku nerima hadiah yang harganya di bawah 1 juta pantat aku suka gatel-gatel tolu oke oke What? Asik, makasih ya Tolu. Kamu emang sahabat sejati aku. Nang neng, neng eh nang neng, neng uh. nang neng, eh. Uh. udah gede masih aja main boneka. Malu ih. Apaan sih lu? Datang-datang ngatain Ini bukan boneka tau Ini adalah My Baby Namanya adalah Meki Lihat Cantikan dia Ih, dasar Jelas-jelas boneka Malah dianggap bayi Dasar halu Ih dasar Nora ketinggalan zaman ini tuh namanya adalah spirit adol hah cepirit dong sepirit adol malah cepirit kalau cepirit mah bau emang bedanya sepiritol sama boneka biasa apa huh? bedanya itu mereka ini diisi eruh. Wow. Makanya kita harus memperlakukan mereka seperti manusia. Sebab mereka punya emosi juga. Kamu mau coba gendong gak? Boleh, boleh. Meki, kamu digendong sama Om Denis dulu ya. Nih. Asik! Apa kabar Meki? Wah, keren banget, tolu. Aku pengen spirit doll, tolu. What? Aduh, Dennis, itu kan mainan cewek. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku pengen spirit doll buat ulang tahun aku besok. Iya, iya. Asik. Makasih ya Tolu Kamu emang sahabat sejati aku Hore Hari ini Aku mau dikasih hadiah sama si Tolu Tapi dia kemana ya Dari tadi kok gak nongol-nongol Denis Nah, ini dia orangnya Tolu, kamu ingat kan janji kamu kemarin? Ya ingat dong Selamat ulang tahun ya, Denis Terus mana dong? Katanya kan kemarin kamu mau beliin aku cepirit doll Sabar, Nis Cepirit doll yang aku kasih ini spesial Bisa jalan sendiri Wow Nah ini dia nih